Assalamualaikum rekan-rekan. Kali ini kita membahas eh, tentang trik ya, bukan bukan hukum nih tapi triknya. Saya sering menyampaikan rekan-rekan bahwa penegak hukum, aparat penegak hukum itu bukan robot, ya. Bukan aplikasi, gitu. Jadi, tapi manusia, rekan-rekan, yang punya perasaan, punya emosi. Itu harus kita ingat. mereka hukum itu manusia yang punya perasaan dan punya emosi. Kemudian pada saat mereka melaksanakan tugas, eh, psikologi pada saat itu sangat berpengaruh, rekan-rekan ya kan. Nah, karena bagaimanapun dia mereka manusia biasa. Ya kan? Punya kekurangan dan segala macam. Nah, apa maksudnya ini? Nah, ketika kita berhadapan dengan petugas, ya kan? Dengan aparat hukum itu jangan kita abaikan psikologi tadi bahwa mereka manusia biasa. Nah, sekarang kalau kita misalnya sedang berkendara sepeda motor nih rekan-rekan, kita nggak sepeda motor aja lah. Ada yang sedang rajia, ya, sedang melaksanakan rajia. Lalu kita di stop, rekan-rekan, kita di stop, kita berhenti, ditanya surat-surat segala macam. Atau kita melanggar, melanggar lalu lintas, misalnya. Dilarang berbelok, kita berbelok. Atau lampu merah, kita terobos. Di, di, di berhentikan sama petugas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kan, rekan Karena begini rekan-rekan, kan. kita kan manusia nih. Manusia kan punya sifat e, lupa, lalai, dan sebagainya. Namanya juga manusiawi. Jadi kalau menurut saya orang lupa, itu manusiawi. Kita punya SIM, kita punya STNK, kita lengkap. Tapi bisa jadi kita lupa ketika-ketika kita terburu-buru, misalnya karena karena kan, kan, lupa. Atau pada saat berkendara kita lupa lalai kita, bukan sengaja ya lalai kita melewati lampu merah misalnya, karena sepi kita nggak nggak sadar. Nah kita melewati lampu merah ternyata diserhentikan. Nah. Bagaimana triknya? Ini triknya supaya kita bisa dibantu ya kan oleh petugas. Jangan berpikir negatif, pakai uang bukan. Ini kembali ke awal pembicaraan saya tadi psikologinya. Jadi bagaimana triknya Bang? Kalau nah, kalau kita diberhentikan petugas, kita berhenti dengan sopan. Pelan-pelan, berhenti di depannya. Senyum, ya. Senyum, jangan cemberut. Ya kan? Berikan eh, sikap yang membuat aparat itu simpati. Begitu loh, kan, kan? Ini bukan kita bicara hukumnya, ya. Caranya, ya kan? Karena apa? Saya katakan tadi, mereka manusia. Jadi, ketika kita berhenti, diberhentikan, kita berhenti aja tentu kita sudah sadar mungkin kesalahan atau belum senyum ya kalau perlu tegur duluan selamat pagi pak selamat siang pak ya kan berikan kesan pertama itu yang baik mereka kan berbeda rekan-rekan kalau sebaliknya kita cemberut merasa punya backing di belakang ya punya saudara misalnya yang berpengaruh terus sikap kita malah menganggap sepele makin makin ibaratnya tetap aja jangan di tilang dij jadi rekan-rekan tapi kalau misalnya kita sikap simpati ah, ramah lalu kita sampaikan ya pak maaf pak saya lupa begini begitu ya kan karena begini pak begini pak dengan senyum dan simpati mungkin hanya diperingatkan ya kan karena kan Polisi punya diskresi, katanya rekan-rekan. Mereka bisa melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab. Artinya kalau mereka merasa kita pantas diperingatkan, mereka akan memperingatkan. Kalau kesalahan kita misalnya masih wajar, kecuali kalau kalian padat kita men menerobos lampu merah, itu kan berbahaya. Ya kan, mungkin tidak akan dimaafkan. Tapi kalau yang sepele-sepele misalnya lupa kita E, membawa SIM Rumah kita dekat Atau lupa membawa STK Kita rumah bisa ngambil Walaupun sebenarnya bisa ditilang oleh petugas Tapi karena kita simpati Dan mereka melihat bahwa kita menyadari kesalahan kita Mungkin hanya diperingatkan Coba nanti rekan-rekan laksanakan ini Saran saya pasti beda Karena petugas juga manusia ya punya rasa kasihan ya punya rasa iba punya empati dan sebaliknya juga punya emosi punya jengkel jadi sebenarnya tergantung kita saja kecuali misalnya pelanggaran kita parah mungkin tidak akan dibantu tapi kalau yang sepele-sepele yang bisa diperingatkan ya kan atau kercas spionnya misalnya kurang satu atau patah di jalan, atau lamp, lampunya mati Mungkin diperingatkan disuruh ke bengkel aja Nyalain lagi, perbaiki Begitu rekan-rekan ya Tunjukkan, jadi jangan kita Menganggap petugas itu musuh-musuh Ketika kita diberhentikan Sampai datangnya aja baik-baik Kita berhenti, turun dari kendaraan Salamin kalau perlu ya kan Buat berikan simpati ya kan Coba nanti Pasti beda, tonton tetap channel beni agar kita terhindar dari keselunan-unangan. Semangat, jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum.